salam token bosku. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu bosku ya. Kemarin kan kita sudah review Isigo 2. Nah, sekarang kan Isigo 5. Banyak yang minta review Isigo 5 sampai banyak yang WA saya, "Mas, saya mau beli Isigo 5 kalau sudah direview, Mas." gitu. Soalnya memang Isigo 5 ini produk terbaru bosku dari Isigo. Baru bulan kemarin diluncurkan, dikirim ke toko kita bulan kemarin. Oh, bulan ini bosku, awal bulan bulan awal bulan ini bosku. Baru masuk ke toko kita. Ini tipe isi Go 5 seharusnya kan kalau dari pabrik kan isi Go 3 Cuman isi Go 3 tpending dulu mungkin gak, dilun, gak diluncingkan langsung ke isi Go5. Untuk secara spesifikasi sama bosku. Cuman bedanya itu di baterai. Baterainya itu cuman beda 1 ampere bosku. Jadi kalau yang go 2 itu kan 26 ampere kalau ini 27 ampere tapi ya, akan saya jelaskan lagi mulai dari speknya bosku ya dari awal aja untuk spesifikasinya baterainya sudah pakai lithium itu sudah kapasitas yang 48 volt 27 ampere nah untuk dinamonya BLDC dinamonya 1000 watt 48 volt bosku ya uh. 48, 48 volt ya betul voltasnya 48 nah terus untuk beban angkutnya 150 kilo kurang lebih jarak tempuhnya kurang lebih 80 kilo untuk kecepatan maksimal diklaim sama PT isigo itu 60 km per jam nah kalau dari tampilan ini lebih luas bosku lebih luas untuk di sini jadi kalau yang IZIKO 2 kemarin kalau saya pakai itu posisinya seperti ini sudah Soalnya kan saya sendiri kan tinggi badan 170, cuman yang 150 kaki, Bosku. Jadi segini. Yang isi kedua, dua. Cuman kalau ini sudah agak turun, jadi kalau posisi belok masih sempat ke sini. Cuman dia masih longgar, masih enak. Masih enak. Terus ini juga dari modelnya sudah mirip kayak Scoopy. Kalau yang kemarin kan mirip kayak skuter-skuter mini, kalau yang isigo 2 nah ini yang ishigo 5 nah kita terus lanjut ke fiturnya bosku ya yang berubah, yang menurut saya berubah keren dari isigo 2 ke isigo 5 ini di kontrol kecepatan, jadi cek di sini bosku nah ini sudah ada tombol parking brake kalau kemarin kan kotak segini yang ishigo 5, ishigo 2 sudah pakai bulat ini ini, nah ini ditekan lagi kembali. Kalau isi kedua nggak bisa bosku kembali ke parking mode, parking break kayak gini Kecuali didiamkan beberapa menit gitu nanti kembali parking brake lagi. Kalau ini bisa ditekan di sini. Nah ini lampu, greeting Ini lampu jauh, lampu dekat. Ini bell. Nah yang saya bilang lebih enak itu di sini bosku. Jadi kalau yang isi go2 itu meskipun dia tombol speednya mode speed 1, speed 2, speed 3 itu nggak pengaruh apa-apa kalau bedanya yang di isi go5 ini ini ketika dia speed 1, ini soft bosku, di itu soft dia dia di soft jadi ini satu, ini saya gas langsung hampir separuh, loh, dia soft bosku nah, terus ini kalau misalkan di mode yang speed 2 ini agak lebih kerasa torsinya, lebih terasa torsinya. Kalau yang kita rubah ke speed 3, dia seperti standarnya motor-motor listrik kapasitas 1000 watt. Nah, dia langsung seperti kayak nyentek gitu, Bosku. Jadi bedanya di situ. Jadi ini bukan karena pemainan, permainan tangan gas saya. Kalau misalkan, Bosku ingin membuktikan realnya, bisa datang ke dealer-dealernya Isigo, bisa dicoba sendiri untuk Isigo 5. Jadi enaknya isiku 5 di situ jadi fungsinya kontrol kecepatan ini bukan hanya untuk mengontrol kecepatan tapi dia juga bisa untuk fungsi soft softnya torsinya bosku jadi nggak, kalau orang bilang nyendul nyendul, nyentek nyentek ketika awal digas kalau isi go satu ini enggak, bosku jadi agak soft gitu Nah, terus lanjut kalau yang isi go dua itu kemarin kan safety nya kan dia pakai alarm sensor langsung, Bosku ya. Kalau ini sudah pakai remote alarm kayak gini, Bosku. Sudah pakai remote alarm kayak gini. Terus untuk remnya sama, masih depan disc brake, belakang drum brake ya. Ukuran rodanya sama, 12 kali 30, Bosku. 10, 10, 10 kali 3. Untuk ukuran banyak bosku, sudah tubeless modelnya seperti kayak Scoopy Mini, hampir mirip. Nah, terus bosku, nah ini unit yang kita datangkan karena ini kan orderan yang pertama kali. Orderan yang pertama kali, jadi ada promo dari, bukan promosi, ada program dari PT Isigo ketika order pertama isi ku 5 diluncurkan, yang pertama itu dia pasti dapat free fast charging. Jadi nanti orderan selanjutnya pasti akan dapat charging yang biasa. Jadi stok kita terbatas hanya 5 pembelian itu dapat fast charging, harga belum naik. Soalnya kan infonya bulan depan itu ada perubahan dari peraturan pemerintah itu untuk penjualan PPN naik 11% Bosku. Jadi mumpung harga masih belum masih belum naik harganya isi ishigo itu di angka sekitar 16 jutaan bosku kalau mau yang order bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau bisa langsung via e-commerce ada tokopedia atau shopee mungkin cukup sampai sini aja bosku ya kalau misalkan seperti biasa kalau ada yang kurang paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi bosku sama ini bosku luas bagasi ya saya tunjukkan nah luas bagasinya cuma segini jadi ini cukup buat untuk naruh mantel ini posisi baterainya tertutup seperti ini kalau yang isi go2 itu sebenarnya juga tertutup seperti ini cuman entah kenapa kemarin-kemarin langsung terlihat baterai kayak gini kalau yang ini sudah tutup semua kayak gini jadi kalau mau naruh mantel teman cuman bagasinya aja yang kecil cuman kalau untuk performanya menurut saya masih lebih enak ini daripada isiku 2 kalau menurut saya bosku Hai nah, mungkin sekian dulu bosku ya jangan lupa bantu channel ini saya akhiri video kita kali ini jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa like subscribe dan share bosku salam token bosku